Perhitung hari Senin, tanggal lima kemarin, Palembang memperlakukan ketentuan baru, yaitu ganjil-genap di beberapa ruas jalan di Palembang. Kalau kata Mang Dayat, Palembang raso Jakarta, walaupun raso Jakarta tetap kita di Palembang. Dari pemberitaan yang Mang Dayat baca, diberlakukannya ganjil-genap ini bertujuan untuk mengurangi keramaian. Jadi harapannya mengurangi mobilitas masyarakat dengan diberlakukannya ganjil-genap ini. Pertanyaannya, seberapa daruratkah Palembang ini terhadap pandemi COVID-19? Dan seberapa efektifkah peraturan ini diberlakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Mangdaya di channelnya Wong Palembang. Mohon Mang dayat untuk terus mengangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang dengan men dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Apa kabar Mangcebice? Salam sedulur dari Mang Dayat. Palembang saat ini ada suasana baru. Kalau sore hari kita lewat PS dan sekitarnya, banyaknya petugas yang berjago-jago. Hal ini dalam rangka sosialisasi aturan genap ganjil yang diberlakukan terhitung hari Senin tanggal 5 Juli 2021 kemarin. Saat Mang Dayat mantau ke lokasi, hari selasa kemarin ada juga yang lucu. Mungkin banyak petugas ini di kironyo ada razia kali ya, jadi para pengendara banyak yang muter balik. Padahal jalan pom tempat Mang Dayat pantau ini jalannya kan searah. Nah, Mang Cebice Palembang Raso Jakarta, Hah, mungkin itu tepat ya kalau kita ngomongi kondisi sekarang yang mulai diberlakukannya genap ganjil di Kota Palembang. Nah, cuman bedanya men, di Jakarta itu pagi. Mendikito ini, malam, sore eh, sampai malam nah, Mang Daya sekarang lagi aduh di depan DPRD sambil mantau mantaulah lah, cuman kondisi dari Ganjil Genap ini jadi Mang Cbicek, kalau nak keluar daerah DPRD eh, jalan Pomek, kemudian Arif Jalan Merdeka dan Angkatan Palimo jiwa-jiwa tanggal tanggal Genap, mobil Genap, tanggal Ganjil, mobil Ganjil oke okay, Mang Cbicek Sistem ganjil genap mulai diterapkan di 4 titik di kota Palembang, yaitu Jalan Kapten Arifai, Jalan Merdeka, Jalan Form IX, dan Jalan Angkatan Patlimo, Palembang. Aturan ganjil genap diberlakukan hari Senin sampai hari Sabtu, atau selama enam hari dalam seminggu. Peraturan ganjil genap ini dimulai jam 4 sore, sampai jam 10 malam. Dan dilanjutkan dengan pembatasan jam malam, yaitu hingga jam 3 pagi. Aturan ini untuk kendaraan roda 4 yang memiliki nomor polisi genap akan dilarang melintas di jalan-jalan ini pada tanggal-tanggal ganjil. Sebaliknya, kendaraan dengan nomor ganjil dilarang lewat di jalan-jalan ini di tanggal-tanggal genap. Nomor kendaraan tersebut pacak dijingok di nomor terakhir kendaraan. Tapi selain itu, ada juga beberapa pengecualian. Pecah ambulan, damkar, angkutan umum yang berplat kuning, pejabat negara, pejabat daerah, ...serta mobil TNI Polri. Kemudian, muncul pertanyaan di masyarakat... ...mengenai aturan ganjil genap ini. Apa memang sudah tepat diberlakukan... ...dan seberapa efektifkah peraturan ini? Macam dicek mungkin beberapa hari ini... ...lagi heboh-hebohnya di Palembang ini... ...lagi ada polemik tentang eh, pengaturan ganjil genap. Nah, bahwa untuk penanggulangan COVID... ...di Palembang akan diberlakukan ganjil genap. Kayaknya hari Senin ini deh dimulai. Nah, karena penasaran, sebenarnya Cak Mano yang ceritanya itu, Mang Dayat nemui Kakanda Kito Shepupadli untuk nanyo-nanyo Cak Manu pandangan beliau tentang kebijakan pemerintah ganjil Genap ini. Kita langsung ngobrol problem aja dicek. Assalamualaikum kado. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Cak Dayat YouTube terkenal Palembang. Masya Allah. Nabi. Nabi. Iyo Kado, jadi uh, banyak di media sosial beredar tentang ganjil genap. Mm. Artinya kan uh, beritanya simpang siur ya. Mm -mm. Nah, uh, yang pengen Mang tanyo tanya ini nih uh, pandangan pandangan Kado mm. tentang kebijakan pemerintah menerapkan ganjil genap. Mm -mm. Nah, mohon petunjuknya kan Siap. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam uh, ini ngomongnya pemirsa galo-galo ya. Manci, yeah. Bice. Oh Mancek Bice. Iya. <laughs> <laughs> Yung Dayat. <laughs> Jadi Mancek Bice di mana-mana, Rado, eh uh, kulo Mas Agus Saiful Padli. Jadi alhamdulillah sore ini uh, bisa bincang-bincang, uh, ngobrol sama Bang Dayat. Kalau ngobrol soal uh, ganjil genep ya, Bang ya. Di Palembang ini eh uh, kulo nyengok saat ini belum saatnya kita terap ke. Pertama karena kita ini belum semacet hmm. ibu kota ya kan hmm. nah, artinya uh, masih berjalan mobil itu kalaupun misalnya dia macet, merayap sedikit, habis itu jalan lagi Nah beda. Jadi, enggak macet gina? enggak macet gina nah, <laughs> kalau di tempat yang lain itu macet sekali <laughs> jadi itu. itu nah, itu yang pertama yang kedua hmm. uh, kebijakan ini kalau menurut aku pribadi ini uh, tidak melalui kajian yang mendalam Artinya hmm. tidak nyengok karipan lokal uh, Palembang. Iya. Nah, uh, kita ini kan sudah ada sepur berjalan pucuk. LRT. LRT ya kan. Kita sudah ada uh, musim enam, musim empat. Artinya ngurai kemacetan itu sudah selesai di situ. Sedangkan mm -hmm. tujuan dari pemerintah ngawe uh, pergub tentang uh, ganjil genap itu adalah untuk uh, mengurangi penyebaran covid. Mm -hmm. nah, jadi bangcek pasti ngomong gak masuk akal dari mana ceritanya itu. nah inilah yang kita coba rasionalisasikan dan kita sudah mm. uh, menyampaikan tadi pas paripurna mm -hmm. kita sampaikan praksi kami, praksi PKS ngomong ini tolong dikaji ulang pak gubernur karena ini uh, belum saatnya diterapkan di kota kita Pembang mm, Nah itu. itu, tanggapan beliau sudah ada? belum, karena hari ini baru tanggapan praksi-praksi kaki ada jawaban dari gubernur mm -hmm. mm -hmm. Ya. Dan, dan dari pandangan kami wong awam juga nih mm -hmm. Kandoe kalau Cak Jakarta kan macet pagi-pagi ya, yeah. ganjil genap ya kan mm. dia masuk akal kita nah, gitu mm. ini diterapkannya tuh sore mm. sudah itu di area-area tuh itu, bukannya tempat-tempat umum pegawai juga betul nah kalau e, menurut pandangan kan itu cuman? iya benar. jadi misalnya e, menurut aturan itu dia diterapkan mulai jam 4 sore ya kalau udah mm. salah jam 5 sore Nah, eh, apa namanya, tidak di tempat-tempat yang, eh, apa istilahnya tempat banyak uang rumun iya. justru yang diterapkan ini di tempat yang banyak eh, dilalui iya. oleh mal-mal. Eh, iya, iya benar. Nah, jadi kan kita timbul tando tanya napa di tempat-tempat bisnis model ini, justru dia di... Batesi, kan. nah sedangkan disitu banyak uh, pedagang kaki limo yang jualan iyo. Artinya dia nah, bisa menurut itu mempengaruhi kawasan ekonomi masyarakat? Betul, secara tidak langsung pemerintah menerap ke kebijakan tapi tidak melalui kajian mano dengan pedagang-pedagang yang jualan di sekitar itu? Mm -hmm. Apakah uh, ada pergantian? Sedangkan mereka ini kan, mohon maaf, uh, Suri itu baru nak muka jualan iyo, Nah iyo, sedangkan kalau jualan itu... Sore sudah ditutup, mau mana lagi mereka nak berjualan. Kafe-kafe, warung-warung <coughs> di situ, terus yang yang mobil-mobil jualan itu kan, mana? itu sore-sore itu gal, betul, mulai. Betul. Hmm. Nah, jadi ini uh, kita nyengok uh, untuk di kelas di Palembang. Hmm. Kalau misalnya tujuan awalnya untuk mengurangi tingkat uh, apa, mengurangi covid, yeah. ya justru uh, ini aku kira belum berdampak signifikan kalau untuk mm -hmm. mengurangi jumlah penambahan covid dari situ itu okay. jiwa juang aduh nih jam covid-nya -COVID nah, <laughs> ya kan? apa jam 4 sore ndak ketik covid lagi misalnya <laughs> kan nah itu, itu <laughs> C okay. jadi macam CBC kalau dari pandangan <clears throat> kando kita ini bahwa kebijakan pemerintah ini sebenarnya masih kurang tepat bahwa untuk penanggulangan covid mungkin ya harus dipikir ke cara lain lah kando ya betul, betul. nah pertanyaan terakhir kando uh, ini kan, kita ini dengan adanya ganjil genap ini ialah untuk penanggulangan COVID. Mm -hmm. Nah, sebenarnya menurut pandangan Kando dewek Sekawati, kondisi COVID-19 di provinsi Sumatera Selatan ini uh, jadi ini Mang cek, ya. Mang Dayat, uh, kita memang nyingok barang halus ini, ya kan? Namanya virus, ya. Halus mm. ini memang tidak kejingokan, tapi memang barang ini ada. Hmm. nah, uh, cuman yang bisa membuat kita uh, apa namanya uh, stabil, sehat itu adalah imunitas kita, hmm. nah artinya uh, Gambaran-gambaran tentang Cak Mano akibat Covid itu yang selama ini muncul adalah bahwa banyak yang mati, banyak yang terpapar, tapi juga hmm. uh, masyarakat juga cewek-cewek harus tahu, banyak juga yang sembuh artinya. Iya benar-benar. Nah, uh, apa yang kemudian pesan-pesan yang ingin saya kampaikan, bahwa uh, kalau kita bisa menjaga prokes, kemudian kita bisa uh, memperkuat imunitas kita, Walaupun kita mohon maaf istilahnya kena Covid ya. Hmm. Covid ini akhirnya becak perlu biasa. Iya, becak perlu biasa. Kita istirahat yang cukup, kemudian kita uh, apa minum vitamin segala macam, Allah bisa sembuh. Semua lagi. Kecuali kalau ya. kita ada penyakit bawaan ya, yo, ya sama nah. becak penyakit-penyakit lain juga ketika ada bawaan dia uh, komplikasi. Nah, hmm. uh, menurut beberapa ahli uh, virus ya, hari mikrobiologi ya, mereka mengatakan ya sebetulnya Uh, virus ini dia bisa sembuh dengan deweknya hmm. artinya cukup istirahat kita uh, kemudian apa namanya uh, memperkuat imunitas diri kita dan uh, apa uh, cukup vitamin itu, asupan asupan hmm. nutrisi yang cukup nah, jadi uh, kita boleh apa namanya tahu bahwa virus ini ada tapi jangan khawatir terlalu berlebihan artinya Uh, kita bisa jingok Kenapa kemudian di Sumatera tidak sebanyak di Jawa seperti itu ya? Hmm. Nah, tapi juga dari 17 belas kabupaten kota, ngapunian, Palembang yang masih berzona merah sampai dengan hari ini itu kan. Kenapa? Karena minta maaf uh, gugus tugas covid tidak maksimal menurut aku. Hmm. Kalau misalnya maksimal, tidak kati lagi zona merah. Artinya uh, menurut catatan di dinas kesehatan. Nah kemarin kami baru rapat dengan dinas kesehatan ujinya. Uh, ketika wong yang terpapar idealnya wong yang di uh, tracing artinya wong yang hmm. di, uh, di, dicari sekitar dia itu ada uang 15 yang harus di testing Yo. nah kita belum punya kemampuan sama itu yang ada sikok uang terpapar baru uh, yeah, di tadi. test tadi. dan itu juga banyak hmm. berapa uang cuman Yo. Nah, jadi kemampuan itu yang kurang jadi kalau selama ini misalnya pemerintah ini, uh, lewat dinas kesehatan, ya, harus sebuah tugas COVID ini uh, rajin melakukan tracing, testing Insya Allah, tidak perlu banyak lagi yang tersebar hmm. Nah, jadi ini yang menurut aku uh, harus dilakukan pemerintah Jadi jangan sampai uh, apa, uh, kita menerapkan aturan-aturan terus tapi aturan yang diterapkan ini justru membuat masyarakat menjadi lalai Iya, nah. cak cak mah ngomong kami-kami nih ...juana merah, jadi cak biasa, bay. Nah, <laughs> iya nah, ini cak biasa, jadi, Baik. Ida taat, jadi, tidak taat, Nian. Betul, betul. Iya, iya. Jadi memang, bang Ngomong, kita ini takut, Nian. Jangan. Betul. Ngelawan ego, jangan. jangan nah, ya. Jadi, sedang-sedang, Baik. Tetap aktivitas cak biasa, yang penting jago imun J tadi, kan, Jago baik. imun, tetap prokes. Nah, Bicara ini, hmm. kita kan masker, kita bawa yo. terus. Ketika ini... Ini karena... Ini karena ngomong, salah. Ngomong, sama ini. ini ya. Ya, <laughs> nah, artinya... Uh, Hal-hal yang cak ini kan akan menjadi kebiasaan kita kayak ke depan. Hmm. Sama baca misalnya dulu di awal-awal flu -awal, itu kan virus, yeah. dulu belum ada obatnya. Nah sekarang kan wong flu, minum lodeksi, minum obat apa, akhirnya sembuh, istirahat yang cukup, hmm. kalau tidak lama obat. Nah ini Insya Allah kedepannya bakal model ma itu. Jadi uh, apa? Uh, apa Uji, pemerintah adaptasi baru, apa istilahnya ya, ya? iya, apa uh, namanya ya, normal itu. tadi ya you normal iya, iya, iya iya, namanya kami masyarakat biasa nih sebenarnya tadi yo pengen tenang Pak ya? betul iya, memang masyarakat juga harus uh, bahu-membahu, membantu ibaratnya itu ya, uh, inilah ya, mendukung pemerintah tapi yo kalau pemerintah Camanu ya kami minta tolongan itu lah ngomongnya betul <laughs> <laughs> itulah tugas kami ya <laughs> <laughs> Oke, okay, oke. Okay. Jadi macam bicara itulah diskusi kita dengan kado kita, saya Bupadli. Terima kasih kado waktunya. Siap. Sudah sharing-sharing uh, sama kami. Uh, kalau ada salah-salah kata atau ada yang kurang berkenan dari perbincangan kami, kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.